Jadi kalau kita gambarkan, ya di sini uh, di sini skala kecil teknologi ya di sini skala yang tidak terbatas unlimited. Ya. Nah kalau uh, di sini standarisasi, di sini uh, kebiasaan. Nah small batch ini adanya di sini, dia tidak terstandar bukan tidak terstandar ya. Standarnya ya, tidak terstandar lah, standarnya rendah, skalanya kecil, makanya di sini. Tapi kalau uh, continuous misalnya sangat standarisasi, uh, di sini si teknologinya tidak terbatas. Nah ada mas produksi itu di tengah-tengah, standarnya maupun uh, apa namanya maupun uh, teknologinya ada di sini. Nah, Computer Integrated Manufacturing, ya ini pilihan baru. Ini. Nah, ini ada di sini. Teknologinya unlimited, tapi dia custom. Sesuai dengan keinginan uh, kita, gitu ya, yang punya organisasi. Nah, kalau ini yang small, small base, ini tradisional sebenarnya. Traditional choice, yang, yang biasa tadi ya. Small base, mass production, continuous process production. Nah, kalau ini yang new choice jamaah sekarang itu ini lebih banyak yang dipakai, dipakai. tapi masih ada yang small batch yang mass produksi continuous process uh, produksi ya nah ini uh, biasanya untuk pabrik-pabrik nah kalau organisasi-organisasi jasa lebih banyak ini walaupun produk juga banyak yang menggunakan ini hmm. Nah, karakteristik struktur untuk mass produksi dengan dibandingkan dengan komputer integrated manufacturing untuk perusahaan jasa. Misalnya ini hmm, tentang kendalinya di sini luas, di sini sempit atau ringkas. Level hierarkinya di sini ada beberapa, di sini sangat sedikit. Hierarki, level hierarki itu mulai dari top management, middle management, low management. ya Kemudian tugasnya, sifatnya di sini rutin dan pengulangan. Sedangkan di Computer Integrated Manufacturing, di sini adaptif atau sesuai dengan keahlian. Kemudian spesialisasinya di sini tinggi, nah di sini rendah. Rendah itu artinya setiap orang bisa beberapa keahlian. Kalau di sini setiap orang hanya satu keahlian. Nah kalau ini... Kalau uh, di mas produksi karena spesialisasinya tinggi, maka kalau ada yang tidak masuk pada bagian tersebut tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau di sini, itu bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian pengambilan keputusan, sifatnya di sini sentralisasi. Nah, di sini desentralisasi, ya, sesuai dengan bagian masing-masing, bagian unit kerja masing-masing. Struktur kerjanya birokrasi atau mekanik. Di sini SIM itu self-regulasi atau organik. Nah, dari sumber daya manusia, interaksinya berdiri sendiri. Jadi prestasi itu dihitung sesuai dengan prestasi individu. Sedangkan SIM prestasi itu timur. Tidak bisa individu, tapi uh, kerjasama timnya. Kemudian pelatihan, training. Ini hanya satu waktu, sempit. ya. Sedangkan... SIM itu frekuensi terus menerus atau kita sebut lebar eh maaf ya lebar training sama latihan hampir sama sebetulnya itu ya manual di sini teknik di sini kognitif pemecahan masalah sosial ini temanya ya kemudian antar organisasi permintaan konsumen stabil kemudian SIM itu berubah ubah Kemudian kalau supplier, mas produksinya ada beberapa, tapi SIM itu hanya sedikit. Hubungannya tertutup kalau SIM. Ya. Nah, contoh teknologi jasa dan manufacturing. Misalnya prototipe teknologi jasa, nih. produksi dan konsumsi simultan. Sedangkan untuk teknologi manufacturing, barang-barang inventory untuk konsumsi. Konsumsi kemudian, ya, kemudian eh, yang teknologi jasa, customize output jadi output yang sesuai dengan permintaan. Nah, ini ada standarisasi output. Kalau teknologi manufaktur, output, outputnya standar. Kalau teknologi jasa, partisipasi konsumen di sini, pertahanan dari konsumen. Ya. Kalau teknologi jasa di sini, ada intangible output. Intangible itu ada output yang tidak terlihat. ya kalau di manufakturing, tangible output. Di teknologi jasa, labor intensif. Jadi ini penekanannya kepada pegawai. Sedangkan manufacturing capital intensif. Penekanannya kepada modal. Contoh lain, jasa, produksi, dan jasa. pembelian produk ya, untuk perusahaan-perusahaan. Misalnya di sini airline, itu ada uh, jasa fast food outlet, ini produk dan jasa soft drink company, ini produk steel company, otomobile manufaktur mining corporation food processes plan misalnya, ya. ini yang produk ini yang produk dan jasa bank, cosmetic, real estate stockbroker, kemudian retail store, nah ini ada produk dan jasa, ini jasa semua, konsultan guru, ya Klinik, ini, walaupun ya, ini termasuk jasa. Walaupun -term itu uh, pengacara akan pengacara. Nah, konfigurasi dan karakteristik struktur organisasi jasa versus produk. Uh, pemisahan batas aturan di sini sedikit di jasa di produk ada beberapa. Diversi geografik banyak versi geografik itu cabang-cabang Usaha misalnya ya Nah di produk sedikit Pengambilan keputusan Desentralisasi di produk Sentralisasi Formalisasi rendah Di sini tinggi Nah di human research level keterampilan pegawai tinggi Di sini rendah Kemudian keterampilan utama Interpersonal dan di jasa teknik ya. Nah kalau kita niat di uh, kita desainkan berdasarkan kuadran ya, Hubungan struktur departemen teknologi dan karakteristik manajemen. Nah, kalau uh, ada yang disebut dengan mostly organic, kemudian organic ini desain organisasinya. Mostly organic lebih mengarah kepada organik, yang ini organic, kemudian ini mostly mekanik, lebih banyak mekaniknya, dan ini mekanik general. Nah di sini kita bagi empat kuadrat ya ada yang teknologi, berdasarkan teknologi ya, ada yang non rutin. Ada yang engineering, ada teknologi rutin, ada yang craft, craft itu uh, kayak kerajinan tangan gitu ya, yang lebih banyak manualnya. Ini organik versus mekanik. Kemudian kita lihat dari aspek formalisasinya, sentralisasi, kualifikasi staff, uh, span of control tentang kendali, kemudian komunikasi dan koordinasi. Kita lihat berdasarkan 6 indikator ini. Nah, untuk teknologi yang non-rutin, non-rutin teknologi itu tidak selalu sama. Gitu. Maka dia, desain organisasinya atau pendekatan organisasi itu organik. Formalisasinya itu rendah, sentralisasi rendah. Nah, di sini di kualifikasi uh, staff, dia ada training plus experience yang dibutuh ada pelatihan tapi juga pengalaman dibutuhkan dalam hal rentang kendali yang moderat moderat narrow span jadi lebih eh, ya lebih moderat lah, ya. lebih lebih longgar lebih tidak terlalu rentang kendalinya tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu luas Moderat, tapi lebih condong ke pendek, ke kecil. Kemudian, horizontal communication-nya, ada meeting, rapat rapat ya ini untuk komunikasi dan koordinasi. Jadi, komunikasi secara horizontal. Tetapi kalau teknologinya engineering, biasanya digunakan pada organisasi, yang mostly mekanik, lebih banyak menggunakan mekanik. Moderat formalisasi, formalisasinya sedang layak moderat tidak. Kemudian, moderat sentralisasi, ada training secara formal, moderat spend tentang kendalinya moderat. Kemudian, ada komunikasi tertulis dan verbal. Pada teknologi rutin, ini biasanya ada pada organisasi mekanik. Kemudian, formalisasi tinggi, sentralisasi tinggi sedikit pelatihan sedikit dan pengalaman juga sedikit yang digunakan. Jadi kalau mau lulusan baru, misalnya kalau mau melamar, yang mesti uh, lihat ke organisasi yang rutin, yang tidak terlalu banyak experience yang diminta. Kemudian tapi rentang kendali disini luas. Vertical white and communication. Ya, komunikasinya secara vertikal ke atas dan sifatnya lebih banyak tertulis. Nah, sedang sedangkan yang kerap, ya yang ini yang tidak terlalu rutin, malah lebih banyak manualnya, ini mostly organic. Moderat formalisasi, moderat centralisasi, yang sedang lebih banyak. Work experience dan nah pengalaman kerja di sini sangat dibutuhkan. Moderat to wide span, jadi si rentang kendalinya moderat ke arah luas. Horizontal, verbal, communication. Jadi komunikasi lebih banyak, komunikasi face-to-face -face, secara langsung, secara verbal. Ya. Dengan sifatnya horizontal. Nah ini rangkuman dari uh, penggunaan teknologi di dalam organisasi. Jadi kalau teknologi yang rutin ini, contohnya untuk organisasi seperti apa? Ya? Seperti ini. Teknologi yang non-rutin seperti ini, yang... Ingenieronya sangat tinggi ya. tetapi bisa saja tidak rutin. Ini sangat menggunakan teknologi, yang ini menggunakan manual, semua. Kalau ini teknologi tapi sifatnya rutin. Kalau ini bisa beda-beda, non rutin. Sampai di sini, selesai. Silakan ada yang bertanya kan? saya bilang ada bisa dibuka kalau yang, yang mau bertanya yang langsung buka terakhir. aja maka misal. kenapa Pak Beri silahkan yang mau bertanya dibuka videonya juga kelihatan kalau masih tidak bertanya ibu yang bertanya Ngabuk. Mungkin malu bu, belum pada mandi Bu <laughs> Coba Ibu mau tanya sama Petrus Buka Petrus kameranya Mana Petrus Petrus Tuh Tuhan enggak ada ya Karena di tempat Ikhwanul Hakim, ciganya dibukakan, jumlah orangnya kemana mau yang pergi ya? Coba Hendro Pranomo, Pranowo, Hendro ada? Hendro ada ya? ya Oke, okay. mandi di. Belum. Udah, belum mandi. Halo, mentang-mentang kuliah di rumah ya. Iya, Bu, aduh. Kendro, paham nggak tadi yang barusan dijelaskan? E, tidak terlalu paham, Bu, cuman nanti e, bisa baca lagi di, di lewat PPT yang Ibu berikan. Hmm. Memperhatikan nggak atau sambil boboan barusan? Jujur. Eh, perhatikan, Bu, cuman ya gitu lah. Nah, tengah gimana bu tengah. Uh, bangun tidur kan gimana uh, kayak masih lima watt pula, makan. Berapa sambil tidur? Bangun, bangun tidur bu, baru bangun tidur tadi baru masuknya juga 20 menit yang lalu bu. Oke. Okay. Coba ibu tanya ya. dulu lah ya. Secara tradisional ya pendekatan teknologi tadi dibagi tiga apa saja tuh yang tiga tuh? Yang tradisional, Bu, ya. <laughs> uh, yang tiga, itu kayaknya kelewat, Ibu. <laughs> Oke, okay. coba. Uh, yang yang Ibu tanya, yang kameranya ditutup, ya. Siti Nurilah. Mana, Siti Nurilah? Ada nggak, Siti Nurilah. Munir, Munirah ya, Siti Munirah. Siti Munirah, yep. oke. Okay. Muniro Bu. Tadi yang pendekatan tradisional tadi ya di dalam teknologi kan ada tiga tuh. Dimulai dari penjelasan oleh yep. Pak Beri. Apa saja? Uh, yang pertama, yang pertama perusahaan manufaktur, yang kedua komputer integrated manufaktur, manufacturing yang ketiga perusahaan jasa bukan yang ibu tanya teknologinya tadi pak Beri yang menerangkan tuh di ujung sebelum peralihan ke ibu Next. nah ibu hmm. ibu serdu ininya ya ya bu yang pertama itu ada komputer interaktif manufaktur Next. Kedua oh. mass production, yang ketiga continuous continuous nah, pro lihat ini ini tradisional choice ya pendekatan tradisional dalam teknologi ada small batch, mass batch tadi ya mass production ada continuous proses produksi ini disebut tradisional pendekat, apa pilihan tradisional atau pendekatan tradisional dalam teknologi ada tiga nih. Nah, ini new choice pendekatan baru komputer integratif manufakturing itu new choice ya uh, satu lagi putri gina ada oke okay. Hairunisa. hadir Ibu apa bedanya ya apa bedanya tadi Pendekatan mekanik dan pendekatan organik. Itu dah. Belum dikaitkan dengan teknologi. Ada mekanik, ada organik kan? Tadi Ibu menjelaskan. Yang Ibu tanya, barusan siapa? Rasda ya. Silahkan Rasda. Ini memang masih... Hanya cuma segini ya Pak Beri. Perasaan banyak. Tadi di awal banyak Bu. Pas sesi ketiga langsung menyusut. <laughs> oh. Langsung ini. Nasda, Nasda ada? Iya, Bu. Ya. Ayo coba dijawab. Oh, Marah. Bedanya pendekatan organik dan pendekatan mekanik. Kalaupun mau dikaitkan dengan organisasi, mohon Pak. Organisasi mekanik cocoknya untuk teknologi yang seperti ini. Organisasi organik cocoknya untuk teknologi yang seperti ini. kayak Bisa Rasda? Enggak, Dan, enggak. Enggak bisa. Oke, yang bisa siapa? Berarti Ibu sama Mas Beri nerangin tuh ya. Entah diperhatikan, entah tidak ini. Iya, Ibu Putri, Putri mau menjawab Putri silahkan, mau menjawab, silahkan. Ya, silahkan. Mau menjawab tapi kalau salah mohon maaf ya Bu Bapak apa yang silakan Putri perbedaan antara model organik dan mekanik ya Bu ya kalau mekanik itu lebih mengutamakan pencapaian efisiensi dan produksi kalau misalkan organik itu lebih berusaha mencapai keluasan kayak gitu nah, efektif gitu ya dari ya. sisi itu saja boleh udah udah benar itu pun ya nah kemudian dari dari sisi teknologi ada yang mau bisa jawab yang lain Jessica ada nggak Jessica tuh di Saputra. hadir Bu. Ah, oh, Dicanjur apa dimi Bogor ini? Dicanjur sambil nyuci ini. Bisa kuliah sambil nyuci ya. <laughs> ya Bu. Ayo, entung, uh... entung sambil makan Bu ya. Eh, <laughs> silahkan bisa jawab enggak? Perbedaan organik dan mekanik. Mungkin di bagian teknologinya, kalau organisasi yang mekanik itu kayak berhubungan dengan ada mesinnya gitu, Bu. Kalau yang hmm. organik, kayak baju, makanan, mungkin kayak gitu, Bu. Uh, sebetulnya nggak terlalu tepat seperti itu ya. Jadi kalau mekanik itu biasanya organisasinya, karena organisasinya luas, maka teknologinya, oh, teknologi masa teknologi yang large batch tadi. Nah kalau organik itu organisasinya biasanya ukurannya kecil sehingga teknologi hmm. biasa yang digunakan bisa teknologi skala kecil, yeah. small batch. Atau yang continuous proses produksi, ya contohnya. Oke sampai di sini saja kuliah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, sehat semua, hati-hati, yeah. jaga kesehatan ya. Karena COVID masih di mana-mana ya, hati-hati. Bangga, uh, dan mohon kesembuhannya untuk dosen-dosen kita yang sedang sakit, baik sakit COVID maupun non-COVID ya. Bangga, uh, Mas Beri, silakan ditutup. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Rita Rahmawati, Burara Rara, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua memberikan uh, ilmu pengalaman beliau, mudah-mudahan ilmunya barokah ya kita doakan dan Beliau berikan kesehatan dan panjang umur, dan kita bisa menerapkan ilmunya, ya. Jadi, teman-teman, insya Allah, ilmu-ilmu itu bermanfaat, ya, Bapak. Rasakan dulu, Bapak masih kuliah sama Bu Diti Bulara. itu manfaatnya luar biasa, ya. Kebetulan saya aktif di organisasi itu, dan itu saya terapkan, Bu. Gitu ya, yang Ibu katakan, bagaimana organisasi itu, dan itu manfaat luar biasa di masyarakat juga. itu masyarakat itu sangat awam bagaimana caranya berorganisasi nah dari ilmu memburara itu bapak rasakan itu manfaat buat kemasyarakat begitu mengajarkan bagaimana caranya berorganisasi jadi teman-teman mohon perhatiannya walaupun online ya tapi tetap diperhatikan ya nah, bukan bermaksud tapi ini juga buat kalian juga ya Insyaallah itu yang bermanfaat insya Allah. Jadi, dari bapak meneruskan kekurangan tetap dengan bacaan ya Rabbil Alamin dan silaturahmi jilid kasih sudah hadir yang di orang ya dari banyak suaranya hilang pak suaranya kecil pak beri kecil kecil pasti kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih ya. Bu. Sehat-sehat